Hai, hai, hai, serangan binatang buas tentu menjadi momok yang menyeramkan ketika sedang berada di alam bebas. Namun, serangan itu ternyata tidak hanya terjadi di alam liar, tetapi bisa saja terjadi di mana saja, seperti sebuah kejadian mengerikan saat pelatih sirkus menjerit kesakitan dan berjuang untuk melepaskan diri dari cengkraman harimau. Kekuatan dari kucing raksasa ini memang bukan main. Karena dari ukuran tubuhnya saja, harimau rata-rata memiliki berat, mencapai 320 kg. Itu kalau harimau Siberia yang termasuk jajaran harimau paling besar dalam spesiesnya. Selain ukuran tubuhnya yang besar, cakar dan taring harimau juga sangat mengerikan. Dengan satu serangan saja bisa membuat kulit buaya robek, bahkan membuat tengkorak berung remuk. Ngeri banget ya! Dalam insiden yang mengerikan, seekor harimau menyerang seorang petani sirkus selama pertunjukan yang tampil secara langsung di Provinsi Lece, Italia pada Kamis malam. Beredarnya sebuah video dari kejadian tersebut yang muncul di beberapa situs media sosial telah mengabadikan momen mengerikan ketika pelatih sirkus itu diseret ke tanah oleh kucing besar tersebut. eh tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya sebuah video yang dibagikan di Twitter menunjukkan pelatih sirkus sedang berkonsentrasi pada harimau lain ketika harimau kedua menerkamnya dari belakang saat pelatih berusia 31 tahun yang diidentifikasi sebagai Ivan Orfei itu menjerit kesakitan ...dan berjuang untuk melepaskan diri dari cengkraman harimau. Namun kucing besar itu menggigit lehernya dan menusuk kakinya dengan giginya. Melihat kejadian itu, orang-orang di antara penonton terdengar berteriak histeris. Dan untungnya, Tuan Orfei lolos dari cengkraman harimau... ...setelah asistennya memukuli harimau itu dengan meja yang akhirnya membuatnya pincang. Dia dilarikan ke rumah sakit Vito Fazilece dengan luka yang dalam di leher, kaki, dan lengan. Untungnya, dia berhasil lolos dari cedera yang mengancam jiwa dan saat ini berada di rumah sakit untuk perawatan. Sementara harimau itu telah diisolasi setelah pertunjukan untuk menjalani tes hewan. Setelah kejadian tersebut, manajemen sirkus memposting pernyataan yang mengatakan Ivan adalah seorang pelatih profesional yang sangat terampil, namun sayang ia diserang harimau selama pertunjukan dan untungnya menderita luka ringan, dan kondisinya tidak memprihatinkan. Di luar prasangka, penghinaan, dan kepalsuan yang dibaca, dunia kita adalah dunia yang terbuat dari cinta yang besar terhadap hewan, seperti yang ditunjukkan Ivan sendiri kepada penonton dalam pertunjukannya. Kami berharap segera kembali ke trek bersama keluarga dan teman-teman hewannya. Harimau adalah hewan yang memesona dan tidak banyak orang yang mengetahui cara menjinakannya serta membangun hubungan saling percaya antara harimau dengan manusia. Ya, hal tersebut memang merupakan seni yang telah terjadi tidak hanya di dunia sirkus, melainkan selama ratusan tahun. Namun kecelakaan bisa saja terjadi, dan keberanian yang ditunjukkan oleh orang-orang seperti pelatih sirkus tadi, yang menjalankan pekerjaan seperti ini patut diacungi jempol. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?